Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial printer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara cleaning manual pada sebuah printer kanon ya. G. 2810 ya. Namun sebelum sebelum saya lanjutkan ya, mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar jadi suara suara, -suara mobil itu sangat keras sekali jadi harap dimaklumi. Oke. Langsung saja pada tutorialnya ya. Bagaimana cara cleaning manual untuk menaikkan tinta pada sebuah Canon G210. Dia 2810 ini kenapa kita cleaning kita perhatikan di sini ya Nah perhatikan di sini hmm. Tintanya itu kosong ya Tintanya kosong ya kosong sama sekali jadi kita cleaning secara manual ya atau kita naikkan tintanya ini ya. Secara manual langsung lewat printer itu printer ini ya tanpa menggunakan laptop atau CPU ya. Oke langsung saja caranya adalah perhatikan ini kan sudah hidup ya. Printer ini sudah hidup dan normal ya. Kalau printer normal dia angka 1 di sini. Dan alarm tidak menyala, itu tanda printer normal, ya. Nah, ini sudah normal. Nah, cara menaikkan tintanya itu, ya, atau cara mengcleaningnya itu, kita tekan nah, gambar ini, gambar kunci, ya. Dia akan muncul seperti ini, ya. Dia muncul gambar kunci di sini nah kemudian kita tekan plusnya ini, tanda plus ini sampai menunjukkan angka 10 ya 2, 3 sampai muncul angka 10 ya, nah ini kalau sudah muncul seperti ini kita tekan tombol hitam ya atau hak warna sama aja ya nah kita tekan tombol hitam saja nah maka printer itu akan mengelining secara otomatis ya cuman ini caranya menurut saya ini manual ya manual tanpa menggunakan laptop ya nah, perhatikan di sini hmm. Hmm. perhatikan di sini tuh tintanya sudah mulai naik ya tintanya sudah mulai naik hmm. Hmm sedikit-sedikit nanti tintanya semua akan naik ya hmm. Hmm. kalau tadi kosong ya ini tadi tintanya kosong ini sudah mulai naik tinggal warna apa itu ya kuning yang belum naik ini warna kuning sama warna apa itu belum jelas ya hmm. tunggu saja hmm. warna kuning mulai naik ya perhatikan warna kuning mulai naik nah diikuti dengan warna apa ini ya merah mungkin ini ya warna merah nah, ya nah, beginilah cara ya cara untuk menaikkan tinta atau cleaning manual tanpa menggunakan laptop atau CPU ya Nah, sudah penuh ya sudah masuk ke kecatridnya ya seperti itu ya cara menaikkan tinta atau cleaning manual yang selang yang kosong ya ketika ketika selangnya kosong atau hasilnya tidak normal ya? hasil pinnya tidak normal kita gunakan seperti seperti itu cara cleaningnya ya untuk menormalkan hasilnya nah, kita ini perkiraan menu sekitar 15 menit ya atau 10 menitan ya. dia meng kita tunggu saja oke okay, print sudah selesai ya meng sudah angka 1 sudah tidak ada muter-muter kalau proses lagi cleaning dia muter terus ya nah, kita perhatikan sini ini sudah full ya hmm. cartridge sudah full apa namanya tinta sudah full sekarang kita tes print ya kita cek hasilnya seperti apa Apara. tes print kita nozzle cek ya bagaimana hasilnya oke kita cek hasilnya mudahan bagus ya, kalaupun tidak bagus berarti cartridge nya minta diganti ya, oke hasilnya seperti apa, Wih, mantep ya, hasilnya memuaskan warna hitamnya dan warna keluar dengan sempurna ya kalau tadi awalnya ya, ini ya ini hasil tadi tes awal seperti ini hasilnya ya Nah ini bergaris-garis, kemudian kuningnya ya. Nah hitamnya tidak keluar sekarang. Perhatikan hitamnya keluar. Nah ini kuningnya semua keluar, warna merah kan. Nah dah, sempurna ya. Hmm. Demikian ya cara printman apa namanya e, cleaning manual sekaligus cara menaikkan tintanya yang ada di selang itu yang kosong. Seperti itu caranya ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiqo hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.